gimana sih dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi versetelik musuh buat kalian Oke jadi di sini itu presetnya yang kata-kata gitu guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke preset yang pertama aku tidak akan kata aku ganteng tapi tapi <tuk> <tuk> <tuk> oke okay, Guys lanjut ke presiden yang kedua ya kamu tuh selesai ya islam yang kelima kalau mampu Oke okay, guys selanjut ke preset yang ketiga ya. Masalahku suram banget, tapi masa depan aku kok cakep banget ya? Iya. <tuh> Oke okay, guys selanjutnya ke preset yang keempat. Udah oke okay, lanjut ke presiden yang kelima guys aku beruntung bisa mengenalmu tapi dia lebih beruntung karena dicintai olehmu Oke okay, guys lanjut ke presiden yang keenam ya ih kamu mah jangan sedih tapi enggak apa apa kalau sedih karena jual tisu beli satu gratis aku lanjut ke presiden ke-7 ya Anda benci dengan saya enggak masalah kenapa karena saya tidak pernah mengerti sama-sama <susuk> oke selanjut ke presiden ke-8 ya tutar jadi udamanmu Oke lanjut ke presiden yang ke-9 lu so asik bangsat Oke lanjut ke presiden yang ke-10 ya lu siapa lu so asik bangsat Oke lanjut ke presiden ke-11 guys Duh mau maling gak kuat lari Mau kamu Aku mah mending sadar diri Cuat Oke lanjut ke presiden ke-12 guys oke lanjut ke yang ke-13 ya gini Oh lihat sekumpulan orang iri sedang menjatuhkan <Selesai> oke lanjut ke yang ke-14 ya suaranya kurang jelas mukanya kurang jelas Bagaimana kalau kita teleponan <laughs> modus kok sama cowok orang <Syukur> pepet b... bacot lu Oke lanjut ke preset yang kelima belas ya. Apa cari kawan baru? <laughs> Kawanku udah asik semua, ngapa nyari yang baru? <yikik> Oke okay, lanjut ke preset yang ke belas ya guys. Katanya sih temenan, tapi kok punya rasa. <laughs> Oke guys, lanjut ke preset yang ke-17. Kau menceritakan orang yang kau cintai di depan aku yang mencintaimu? Emang sakit, tapi gak apa-apa kok, santai aja. <mulze> Oke, okay, lanjut ke preset terakhir itu ke 18. <music> Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya